Shalom teman permata kita bertemu kembali di PA kita hari ini di mana PA kita hari ini bertema mere alu teken yang diambil dari imamat 27 ayat 30 sampai 34 untuk itu, untuk kita memulai PA kita, mari kita angkat satu pujian, terima sukacita surga saksikan kuasanya tanggungkan Suka cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa ku dapat saksikan kuasanya tak lukan badai yang berderu surga nyata suka jika nyata suka tidak surganya nyata penuhiku kita ada di sini itu merupakan kebaikan Tuhan nya Tuhan kita boleh hadir saat ini kita boleh menghirup udara yang begitu segar kita boleh melaksanakan segala aktivitas kita itu semua karena kemurahannya Tuhan kita mau angkat pujian kita berkat kemurrahangan I'm the dengan kemurahan oh hiasi kita lanjut PA kita, kita mau satukan hati kita kita berdoa terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang tahan tintingnya yang kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan buat PA yang boleh berjalan pada saat ini Bapak biarlah Tuhan yang memberkati setiap PA kami dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya PA kami Tuhan, kami boleh mendapatkan sukacita, kami boleh mendapatkan berkat yang datangnya depan saja Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami mostrahkan PA kami hari ini, biarlah Tuhan yang melawatnya dan Tuhan yang menjaganya di dalam nama Yesus kami berdoa. kami mengucap syukur, amin kita mendengarkan firman Tuhan teman-teman bermata kita diundang Tuhan untuk mengambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan kita siapkan hati kita kita serahkan sepenuhnya jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman. Kita sujud ke altarnya. Kita sembah Tuhan. Kita bawa kehidupan Tuhan. Dan kita terima anugerah yang datangnya dari Tuhan. Kita menganggap pujian kita sujud di altarnya. Selamat Engkau sudah menganugrahkan keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepadaMu, Dan juga engkau memberikan sukacita kesehatan bagi setiap kami Kami bersyukur ya Bapak Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Kami anak-anak di seluruh Gbkp Masih boleh melakukan PA. Secara bersama, secara online, ini adalah anugerah rahmat Tuhan. Bukti bahwa Tuhan tetap memelihara setiap kami. Kami bersyukur, ya Allah. Saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, anak-anakku yang mendengarkan pada saat ini. Biarlah. Biarlah firman yang akan kami dengar Sungguh-sungguh hidup kami Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi bahan hubungan kita Di PA Permata Hal ini Dia bilang di kita Pasal 27 Ayat 30 Sampai dengan 34 Imaman 27 ayat 30 sampai 34 Demikian firman Tuhan Demikian juga bagi Tuhan. Tetapi jika seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya ini, maka ia harus menambah seperti itu. Jadi persembahan kudus bagi Tuhan Janganlah dipilih-pilih mana yang baik Dan mana yang buruk Dan janganlah ditukar. Jika orang memukarnya juga Maka baik hewan itu maupun memukarannya Haruslah kudus Dan tidak boleh ditebus Itulah perintah-perintah Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Salam. ¿Por Pero... qué tú? kita pada saat ini saudara-saudari permandal diundang untuk memberi persembahan persepuluhan. Yang menjadi pertanyaan pertama, saudara, apakah persembahan persepuluhan ini? Hasil ternaknya sepuluh Dari hasil ladangnya Semua sepuluh Dari setiap penghasilan hasilan Yang mereka Ini kalau kita baca ini tadi Ketika seorang gembaga Dan pada hitungan yang ke-10 Itu adalah bagian Tuhan Kemudian dilimpatkan lagi pada hitungan yang ke-20 Itu adalah bagian Tuhan Jadi Persepuluh benar Maha Eser bagian Dipersembahkan menjadi persembahan Sebagai bukti Bahwa saudara bersepuluh dalam bukti, semua pemakuan bagi setiap orang percaya bahwa dia sudah memberkati. Wow. apakah kita berani menyatakan bahwa kita tidak memberkati? Saya pikir tidak. kita adalah ketika kita memberikan persembahan khususnya bagi Tuhan kita hari ini persembahan persekutuan. Jadi ketika ada orang yang mengatakan aku enggak ada uangku, enggak cukup, aku tidak mau memberikan persembahan persembahan. Itu berarti dia membungkiri aku tidak percaya bahwa dia diberkati. Yang saya katakan adalah di orang, -orang yang diberikan persembahan persembahan itu dari mana? dan gaji? Saya itu memang digawai, tapi bisnis saya tenang. Dari mana? Sebagai kita lahir ke dunia telah jauh, enggak ada apa-apa kita tahu. Kemudian ketika kita berkumpul, dibesarkan di bumi ini, kita memiliki ini dan ini. Adalah milik Allah Sebagai bukti bahwa kita mengakui Sedangkan sesuatunya adalah Milik Allah Kita hanya mendapatkan Kepercayaan untuk memakainya Maka kita memberikan Persembahan Persembuhan Di negara kita Kita mengenal wajah Pemerintah meminta Persen pajak penghasilan kita tidak ada yang bisa mengatakan Belanja kita 99.000 Kemudian Dia tambahkan Pajak Rp. 9.900 10% Adakah yang pernah kita komplain umat israel kemudian tahu imam-imam imam adalah fasilitator untuk mempertemukan umat dengan Allah imamlah yang mempersembahkan kurban-kurban di baik Allah dan imam juga hidup di tengah-tengah baik Allah dan mereka hidup dari persembahan kesempatan umat israel Kemudian juga untuk makanan-makanan kudus di bayi Allah Ini diambil dari persembahan persembuhan. Kemudian juga untuk menolong orang miskin Janda anaknya di piatu, Ini juga mendapat bagian daripada persembahan persembuhan. Itu konteks Israel. Bagaimana dengan konteks GBKV? GBKV kita tahu JPKP ketika umat yang memberikan persembahan persembuhan 60% persembahan persentuhan itu tinggal di rumput 40% disetor ke sinode untuk dan 60% yang tinggal di rumput 40% yang disetor ke sinode semuanya itu dipakai untuk berbagai-bagai pelayanan Raja kita, bahkan kita katakan selalu bahwa persembahan, tersebut salah satu persembahan yang mendukung pelayanan KBKP itu dia. Pertanyaan yang terakhir yang dilakukan saudaraku, mengapa banyak sekali persembahan-persembahan? Setiap kita tahu ada persembahan. Setiap kita ke gereja, ada persembahan Kemudian ada lagi persembahan, persepuluhan. Ada lagi persembahan, pengadang, ujung. Jangan-jangan ini pandai-pandai gereja Supaya banyak sumber uang masuk saudara kalau kita lihat Alkitab, kita Israel juga memberi persembahan Untuk banyak item Persembahan persembahan kurban, kurban putar bakaran, kurban satria, kurban keselamatan, kurban penghapusan dosa, dan persembahan sukarela. Dan yang lain-lainnya yang menjadi pertanyaan renungan bagi kita. diantara semua persembahan-persembahan yang ada di tengah-tengah Israel yang ada di... Jangan-jangan membuat kita akan menjadi miskin. Ini adalah sebuah kesalahan. Di dalam hal kitab, kita menyaksikan kitab Malayabim. Malayabim 3, boleh kita baca secara kebadi. 3, versi 9, 10 sampai 11. Dengan lugas yang sangat keras yang tidak memberikan Persembahan kesempatan menipu Allah atau pun mencuri Bahagian Allah terus terus itu Allah sebagai pemilik sebagaimana pemberi tamu minta pajak sebagai pemilik wilayah teritorial Indonesia sebagai contoh Allah juga adalah pemilik dari segala sesuatu jadi, ketika kita tidak memberikan persembahan persembuhan itu, berarti kita menyinggung Allah. Firman Tuhan di dalam Kitab Melayati mengatakan, "Jangan tunggu Allah, karena Allah adalah Allah yang Maha Amal." Dengan mempersembahkan persembahan yang tidak tulus, dengan mempersembahkan domba kambing yang cacat, ataupun yang sakit, ataupun yang buruk, itu sedang mempermainkan alam. Firman alam di dalam Kitab itu jelas, persembahkanlah persembahan tersebut. Maka tingkat tingkap Berkat Allah akan turun melimpah di atas. Tidak ada lagi belalang belalang melahap. Kita tahu, sering sekali belalang belalang melahap semua tanaman Israel orang-orang Israel sehingga tidak menghasilkan. Tetapi Allah menjanjikan belalang belalang melahap itu tidak akan ada ketika engkau memberikan persembahan. Persembahan. Itu, persembahan Persembahan yang dikatakan di dalam Kitab Malebi adalah sebuah bukti bahwa kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Persembahan itu bukanlah sebagai sogok, karena sering sekali ada pemahaman persembahan itu sogok kita memberi supaya Allah memberi ada istilahnya yang doedes saya memberi supaya kamu memberi pak salah putusnya selalu doedes saya memberi supaya kamu memberi sering sekali orang Kristen memberi persembahan dengan pemikiran doedes saya memberi supaya Tuhan memberi itu konsep yang salah kita memberi karena Tuhan sudah memberi kepada kita. tema kita, saudara, beri hal ini beri. mari kita memberi persembahan ini bukan dengan terpaksa, bukan menganggap bahwa ini adalah tekanan ataupun membuat taktik-taktik Politik atau politik orang Bukan taktik membuat taktik-tik -taktik. Tetapi bagaimana Kita memberikan persembahan Dengan tulus Dengan setia Memberi dengan iman Saya saksikan Jemaat Tadi teman saya masih bermata Begitu dia tambah dia, dia bekerja Pekerjaannya sederhana gajinya sedikit bahkan gaji itu harusnya betul-betul super hemat supaya gajinya tersebut cukup tetapi ada permataatan yang tadi imani saya akan terus memberikan persembahan persepuluhan saya akan terus setia memberikan persembahan persepuluhan dia percaya bahwa ketika dia memberi Tuhan Kemudian, terus dia melakoni. Dia dimana bahwa dengan memberi persembahan keseluruhan, dia tidak akan kekurangan, tetapi dia yakin Tuhan akan memberkatinya. Tidak sampai dua tahun, dia mendapatkan pekerjaan baru, pekerjaan yang lebih baik. Dan dia dimana bahwa itu adalah berkat Tuhan atas kesetiaannya. Persembahan, persembahan Kemudian di pekerjaan yang barunya, dia terus tekun mengirim ke orang tuanya di kampung lewat ke, gereja langsung transfernya ke orang tuanya. Mak berikan persembahan tersebut ke Man gereja. Dia beriman ketika dia memberikan persembahan, Tuhan akan memberkati tingkat-tingkat rezeki. Dan tidak lama kemudian Dia diangkat kembali jawatannya Menjadi supervisor Di perusahaan Perusahaan yang cukup besar Dan sampai hari ini Dia mengimani Bahwa ketika dia Memberikan persembahan Tuhan Tuhan memberikan Membukakan tingkap tingkat Berkat bagi dia Berkat yang melimpah Ini adalah bagian kecil kesaksian orang percaya saat dia setia memberikan persimpahan ini hanyalah satu kesaksian yang kecil bagaimana dia mengimani ketika dia memberi persimpahan Tuhan akan memberikan saya juga percaya anak-anak semuanya yang sudah bekerja secara khusus memiliki lama yang sama. Mari kita latih rohani kita memberi Saya ketika di gereja banyak permata -permata yang memberikan Dengan taktik-taktik dunia Berikanlah dengan iman Ia, ya, jadi ini semua Alamat-alamat kita Baik kemarah-kemarah Ibi-tabi, lihat kita, pekerjaan kita Semua terima kasih Tuhan kita dan kita. Amin mari kita berdoa. Bapak Suka, kami bersyukur buat sapaan yang, yang menolong kami melihat diri kami. Melihat Kesetiaan kami memberikan persembahan, khususnya persembahan tersebut. Biarlah Tuhan, Firman yang sudah kami dengar, sungguh-sungguh menumbuhkan, iman kami, keyakinan kami bahwa persembahan bukanlah sebuah kerugian, tetapi keberuntungan karena mendapat persembahan. Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang sudah kami dengar. Jadikan kami jadi pelaku firmanmu di dalam nama Yesus Kristus kami. Terima kasih. Kita mau mengumpulkan persembahan kita, kita siapkan persembahan kita dengan baik. Biarlah apa yang sudah kita persiapkan untuk persembahan kita, kita siapkan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan raga kita. Kita mau angkat pujian kita, betapa hatiku. Kita mere alokini teken, yang berarti kita diingatkan kembali buat seluruh teman-teman permata untuk memberikan atau menyediakan sebagian dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah apa yang sudah kita sediakan bisa kita jadikan sebagai persembahan persepuluhan kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita, kubawa korban syukurku. Saatku masuk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 Oleh Dan kami akan hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan terus menolong kami Supaya kami setia mengikuti Engkau, Setia di dalam memberikan persembahan syukur kepada kita Tuhan yang memberkati setiap kami anak-anak PA ini akan Tapi biarlah roh ataupun firman yang sudah kami dengar akan terus menggema di dalam kehidupan kami, mengetuk setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku pelaku firman. Tolong kami Tuhan pang, untuk menjalani. supaya kami boleh menjadi bergabung. Kami berdoa, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa, di dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama. Bapa kami, yang ini sebetulnya, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejujurnya. Dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami. Seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Dan jalanlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kolam yang mempunyai kerajaan dan kuasa.